yang berhubungan dengan watak, sifat serta karakter juga rezeki pekerjaan yang cocok maupun jodoh dinasping. Watak, sifat serta karakter juga jodoh seseorang bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan leton. Orang Jawa biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya Karena hari weton sesungguhnya atau weton seseorang bisa dilihat dari karakternya Meskipun tidak 100% tepat Tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton ini tidak bisa dianggap remeh Hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut sangat penting dalam perjalanannya seseorang nilai neptu itu sendiri diawali dari yang paling rendah yaitu nilai 7 sampai dengan yang paling tinggi nilainya 18 yang terendah hari Selasa Wage nektunya 7 dan yang paling tinggi hari Sabtu Pahing nektunya 18 nah dari nilai ini kemudian semua yang mencakup tentang karakter, watak seseorang, bisa diketahui. Hari itu pada umumnya ada tujuh, yang dimulai dari minggu sampai dengan hari sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima, yang dimulai dari pasaran legi sampai dengan pasaran plewok. Dalam petong Jawa, itu ada yang dinamakan paringelan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 Empat loro dan lima pati Perhitungan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan Antara pasangan calon pengantin yang laki-laki dan juga pengantin perempuan Kemudian disatukan dan dijumlahkan Ketemunya berapa Kemudian dikurangi lima dengan kelipatannya Lalu sisanya berapa kalau sisanya satu, maka jatuhnya di paringkelan seri Sisa dua, jatuhnya di paringkelan lunggu Kemudian yang sisa tiga, jatuhnya di paringkelan gendong Sisa empat, jatuhnya di loro Dan kalau tidak ada sisa sama sekali, jatuhnya padi Ini yang harus dipahami Dalam perduduhan antara beton laki-laki dan betonnya perempuan sekarang saya akan menyampaikan tentang watak sifat karakter pekerjaan yang cocok juga rezeki maupun jodoh pinasti bagi orang-orang yang mempunyai weton Minggu Pahing dalam hitungan weton Jawa Minggu Pahing memiliki neptu 14 neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran Hari Minggu nilainya lima Pasaran Pahim nilainya sembilan Jadi neptu semuanya jumlahnya empat belas Neptu sendiri adalah salah satu daripada indikator Untuk mengetahui watak, sifat, karakter, serta jodoh pinastinya Orang yang lahir di weton Minggu Pahing Memiliki karakter dan kepribadian yang khas Ibaratnya seperti laku rembulan Artinya orang yang lahirnya di hari Minggu Pahing Mempunyai wibawa, sikap yang mempesona Sikap yang mampu menenteramkan setiap orang yang ada di sekitarnya Selain itu juga ada hal-hal yang buruk yang dimilikinya Hari Minggu mempunyai daya dari cahayanya matahari Yang bisa menerangi setiap makhluk hidup di jagat raya ini Sedangkan pasaran Pahing mempunyai daya dan kuasanya Sang Yang Brahma. Orang yang lahir di Weton Minggu Pahing mempunyai watak, sifat serta karakter yang tertutup. Mereka lebih banyak diam, sedikit berbicara untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka lebih suka berada di rumah dan menyembunyikan dirinya daripada bermain yang tidak ada manfaatnya. Orang yang lahir pada hari Minggu Pahing memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasannya di atas rata-rata. Begitu juga kewibawaannya dan mental yang sangat baik. Mereka sering dipercaya untuk menjadi pemimpin dalam hal sifat kerja. Orang yang lahir Minggu Pahing pada umumnya mereka orang yang teliti, teguh dalam pendiriannya. Dan sangat kuat dalam mencapai tujuan Mereka lebih sering mengandalkan otaknya yang sangat kuat Dibandingkan mengandalkan tenaganya Yang biasanya lemah selain karakter yang positif Yang dimilikinya Mereka juga mempunyai sifat bawaan yang buruk Mereka biasanya adalah orang-orang yang sombong Dan takabur Karena dengan kemampuannya tadi Mereka juga punya banyak kesialan dan sering kena tipu muslihat Kendati begitu karakter negatif ini tidak semuanya muncul mungkin hanya ada beberapa saja yang timbul tergantung daripada orangnya yang perlu menjadi catatan orang yang lahir di minggu Pahing pada umumnya akan sangat mengerikan apabila sedang marah meski mereka seorang yang pendiam dan tak banyak bicara Jangan sampai anda pernah menyakiti hatinya Sebab jika sampai terluka hati dan perasaannya Mereka tak segan-segan untuk memuaskan dendamnya tadi Kemudian pekerjaan yang cocok Dengan sifat dan karakter yang dimilikinya Orang yang lahir di weton minggu paling Pada umumnya tidak cocok bekerja sebagai orang yang menjual tenaganya seperti menjadi petani, tukang kayu, maupun tukang batu dan sebagainya Mereka lebih cocok mencari rezeki dengan menjual kemampuan Yang punya pikiran sangat cemerlang Seperti dosen, peneliti, pelukis Itu kira-kira tentang masalah pekerjaan yang cocok Kemudian tentang rezeki Neptu Minggu Pahing nilainya 14 Jumlah Neptu ini menjadi yang paling besar di antara weton- weton Minggu lainnya Oleh karena itu orang ini selalu membawa keberuntungan dalam keluarganya Jika Anda mempunyai anak atau bayi yang rotonya Minggu Pahing Anda akan mengalami peningkatan rezeki dan kemudahan dalam mencari nafkah Terlebih jika Anda sebagai ayah yang mempunyai weton lebih rendah dari Minggu Pahing lalu tentang jodoh binasti jumlah neptu 14 mereka yang lahir di Minggu Pahing Kecocokan jodoh binastinya adalah dengan orang-orang yang lahir di hari pasaran yang ketemu nilai neptunya antara lain Minggu Pon neptu 12 Selasa Wage neptunya 7 Hari Gemis Pahim netunya 17 Ini ketemu jodoh pinasti Jodoh pinasti itu jodoh yang ditentukan oleh hari dan pasaran Bagi kedua pasangan yang ketemu hari dan pasarannya yang berjumlah 21, 26, 31 Pasangan ini akan selalu bahagia, tidak pernah kekurangan dalam bentuk materi dan pasangan ini akan selalu memberi motivasi satu sama lain Jadi kehidupan dalam rumah tangganya akan selalu mendapatkan kebahagiaan Tetapi yang menjadi tolak ukur dalam rumah tangga itu bukan soal rezeki atau harta yang melimpah Banyak orang kaya, tetapi kehidupannya dalam rumah tangganya tidak tentram, tidak harmonis, selalu cocok ini karena perkawinannya mungkin bukan dengan jodoh pinasti Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Terus solusinya bagaimana? Yang sudah terlanjur menikah tetapi jodohnya bukan dengan jodoh pinasti Apakah mau bercerai atau pisah untuk mencari pasangan yang lain agar ketemu jodoh pinasti kalau ini yang Anda lakukan sepertinya tidak akan menyelesaikan masalah Masih ada solusi yang harus kita jalankan Solusinya begini Bagi yang sudah menikah tetapi bukan dengan jodoh dinasti, Caranya harus bangun nikah Ada cara yang harus dijalankan Cari hari dan pasaran saat pernikahan Anda tadi Umpamanya pernikahan Anda pada hari Minggu Kliwon Usahakan setiap hari Minggu Kliwon Anda membuat bancaan atau biasa disebut dengan tumpengan Tumpeng itu dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 butir yang sudah direbus Lalu ditaruh di sekeliling tumpeng itu Kemudian undang teman-teman atau sahabat-sahabat Anda Dan katakan kepada mereka bahwa hari Minggu Kliwon ini adalah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 atau kalau memang rezeki Anda bagus Tetapi kalau kondisi ekonomi kurang mendukung Paling tidak minimal Anda bisa lakukan setiap tiga bulan sekali Atau 105 hari Pasti ada yang tanya Kenapa tidak tangganya yang dipakai untuk membangun nikah Seperti yang sudah dilakukan kebanyakan orang Orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan Kegiatan yang sifatnya sakral Yang dipakai adalah hari dan pasaran Bukan tanggal masainya Kemudian dari mana dan apa arti kata-kata Paringkelansuman tadi yang disebut Sri Lungguh Loropati Ini yang dinamakan Paringkelansuman Paringkelansuman itu dari kata ringkel Artinya apes atau naas Soman itu perkawinan atau jodohan Jadi kesimpulan dari Sri Lumbuh Gendrong Loropati Merupakan apesnya jodoh atau perkawinan Antara laki-laki dan perempuan Coba mari kita jumlahkan kembali Hari itu semuanya ada tujuh Yang dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu Kemudian pasaran itu juga ada lima Yang diawali dari Legi sampai dengan Liwot jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ini kalau dalam bahasa Jawa dibilang rolas. Rolas di sini yang dimaksud ronglas. Ronglas itu dua orang antara laki-laki dan perempuan. Ini disatukan dengan cara pernikahan. Maka sebelum melakukan pernikahan dihitung dulu hari pasaran baik laki-laki maupun yang perempuan supaya perjalanan mereka dalam mengarungi rumah tangga nanti selalu mendapatkan kebahagiaan baik lahir maupun mati kemudian artinya Sri lumbu gendong loropati Sri Sri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perjodohan yang ketemu hitungannya Sri biasanya rezekinya akan selalu ada dan selalu mengalir terus Kehidupannya akan menemukan kebahagiaan. Kemudian, lumbuh lumbuh itu bisa kedudukan atau juga bisa dengan jabatan, tetapi lumbuh di sini adalah lumbuh yang negatif. Lumbuh yang hanya diam tidak mau berkarya, selain hanya duduk diam.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 Mengarungi rumah tangganya Kemudian yang keempat Loro Loro itu artinya sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor 4 Atau loro Biasanya Pasangan ini akan Sakit-sakitan Selalu bergantian Entah yang laki-laki Maupun yang perempuan Lalu yang kelima Yang kelima itu pati Pati itu artinya mati Menuju pati jadi dalam Somaan ini sangat tidak dianjurkan Karena hari dan pasaran antara laki-laki dan perempuan Jika disatukan terus dikurangi 5 sampai kelipatannya Kemudian tidak ada sisa Ini mohon maaf seyugianya dipertimbangkan Karena kalau ini sampai dilanggar Maka resikonya sangat tinggi sekali Yang kelima ini tadi menuju pati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 penghitungan atau perhitungan yang jelas bagi calon anak-anak anda yang ketemu bukan jodoh pinasti sampai ketemu dengan video saya yang berikutnya mengenai orang-orang yang lahir pada hari Senin Pon demikian yang bisa saya sampaikan tentang jodoh pinasti yang berhubungan dengan hari Weton atau pasaran semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf, mungkin ada yang kurang berkenan. Rahayu, rahayu, rahayu, sakmin, jumaji.